Halo guys, Assalamualaikum semuanya, berjumpa kembali di channel 7SK Facial Oke, jadi seperti biasa, saya akan memberikan prinsip-prinsip yang terbaru lagi ya Oke, okay, kita langsung aja simak satu per satu ya. Oke, okay, lanjut ke preset yang kedua. Oke, okay, lanjut ke preset yang ketiga ya. Oke, okay, lanjut ke preset yang keempat. Oke, okay, lanjut ke presiden yang kelima, ya. Oke, okay, lanjut ke presiden yang keenam. Oke, lanjut ke versi yang ke-7. <SILENCIO> Oke, lanjut ke versi yang ke-8. Oke lanjut ke presiden yang ke sembilan Oke lanjut ke presiden yang ke 10 ya Oke lanjut ke presiden yang ke-11. <SILENCIO> Oke lanjut ke presiden yang ke-12. Oke, okay, lanjut ke presiden yang ke-13. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-14. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-15.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 oke lanjut ke presiden ke delapan belas oke lanjut ke presiden ke sembilan belas Oke lanjut ke preset yang ke-20 Oke guys jadi mungkin segitu aja presetnya Semoga kalian suka dan kita bertemu lagi di video selanjutnya Bye